tidak ada yang dapat membahayakan diri kita maka Rasulullah s.a.w bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usman bin Affan disebutkan bahwa siapa yang mengucapkan zhikir Bismillahi la ma fil wa la wa al yang artinya dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya Dialah yang maha mendengar lagi Maha mengetahui Sebanyak tiga kali pada pagi Hari dan tiga kali pada sore hari Maka tidak akan ada yang membahayakan